Itu terdiri dari sekurang-kurangnya subjek dan misalnya nih, Mbak Mia makan, Mbak Mia tidur. Itu termasuk kalimat, nah, tapi ah. sekarang. itu bisa nama orang bisa nama kita kita bisa profesi bisa ya artis nama berkaitan dengan O A T, oh, T. Go A T. Okay, T. Okay. O buat cepet dua, cepet dua, A, T. O, A, B A T. T o O, o, o. o, o. o, o. Oh. one by one. Takutnya, kawan nih kan apa tomat itu onion? yang Ei! <laughs>